Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya akan saya jelaskan mengenai persamaan dari Singgung Untuk materinya sudah saya posting pertemuan yang kemarin Sudah dibaca ya dan dicatat ya dan sudah Saya kasih file Isi dengan rangkuman Nah, hari ini kita akan mencoba Contoh-contoh soal tentang persamaan garis lurus. Nah, ini sudah ter ya di layar? Halo. Iya, Pak. Baik, saya jelaskan. Yang pertama, contoh yang pertama ya ini ya. Persamaan garis singgung lingkaran. x kuadrat plus E kuadrat min 6X plus 4Y 11 sama dengan 0. Di titik 2 min 1. Jadi langkah pertama, kalian cek titik ini terletak pada lingkaran, di luar atau di dalam. Jadi kita masukkan x-nya 2, y-nya min negatif 1. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi Gegebra sudah mengecek. Nah ini saya tunjukkan caranya menggunakan Euclid. Ini kelihatan di layar. Halo? Iya pak. Nah, tapi persamaannya kita tinggal masukkan di sini. Persamaannya adalah ya kita masukkan di geogebra masukkan di inputnya nah, kita masukkan e kuadrat ini ketiknya e kuadrat ditambah y kuadrat min 6x 4 y 11 sama dengan 0 Enter Dan titiknya adalah 2, minus 1 Kita buat titik cukup dengan buka kurung Berikan 2, negatif 1 Enter Nah sekarang titiknya sudah kelihatan Ini, Ini titik A 2, negatif 1 satu, saya perbesar buruknya ya nah, sudah kelihatan titiknya 2, negatif 1 itu ternyata terletak pada lingkaran ini lingkaran yang kita deteksi tadi ya lingkarannya adalah nah, ini lingkarannya 3 kuadrat 2 j plus 2 kuadrat sama dengan 2, ini bentuk koniknya nah sekarang kita menentukan garis singgung maka kalau berada pada lingkaran hanya ada satu garis singgung nah kalau menggunakan keyboard gimana nah di sini ada ini Berarti menu yang satu dua tiga empat dan nah, lain tangan tangan itu garis singgung kemudian klik dan klik titik singgungnya kemudian lingkarannya nah, akan muncul persamaan garis singgung Nah, Bersamanya, gimana? kok Kita muncul, kita munculkan klik garisnya. Nah, ini baru. Ternyata persamaan garis intinya itu adalah negatif x plus y sama dengan negatif tiga, atau ditulis y sama dengan x min tiga, jadi modifikasi ya. Sampai sini, penjelasannya bisa ini yang menggunakan aplikasi nah, untuk menentukan menggunakan CAS. Apa itu CHS? Nah, di sana ada menu CHS. Kalian tinggal ngetik tangan. Nah, ini di sini ada tangan pilihan. Nah, kita pilih yang ini: poin dan konik. Kondik itu persamaan lingkaran, desain kerucut. Kita pilih poin satu. Titik detek ya, titiknya tadi adalah A. Sedangkan koniknya itu tadi apa? C ya, kita enter. Nah, ini persamaannya muncul. Sama hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bisa ngikuti? Jadi besok saat tatap muka nanti ada tes praktek ini ya menggunakan aplikasi. Jadi kalian harus bisa membuktikan menggunakan aplikasi kalau seandainya masih belum tatap muka, ya nanti ada tugas, nanti kalian membuat video presentasi menggunakan aplikasi kemudian mengecek dulu dengan manual kemudian dicubutkan dengan menggunakan aplikasi, seperti yang saya jelaskan ada pertanyaan? ada pertanyaan? kita lanjut ya dengan menggunakan manual kita buktikan jadi dengan menggunakan GeoGebra mendapatkan hasil Y sama dengan X min 3 atau min X -Y sama dengan min 3 ini sesuai dengan hasil yang ada di sini nah ini gambarnya sudah sama ya X min Y min 3 sama dengan 0 bisa bersebut di kamarnya kita akan buktikan menggunakan manual kita menggunakan konsep bersamaan garis singgung pada lingkaran nanti kita sudah membuktikan jadi ini kita masukkan kita cek dulu titiknya terletak atau di luar jadi kalau sama dengan 0, berarti pada. Kita masukkan X-nya 2. 2 kuadrat. Y-nya negatif 1. 6 kali 2. X-nya 2. 4 kali negatif 1. Ditambah 11. Benar apa 3 Ini sama dengan 0. 2 kuadrat. 4. Negatif 1 kuadrat 1. Negatif 6 kali 2 negatif 12. Ini negatif ditambah 11, ternyata hasilnya adalah 0. Ya, ini negatif 11 ditambah 11, nilainya 0. Jadi 2, 1 terletak pada lingkaran tersebut. Ini langkah awal. Jadi, setiap menentukan persamaan garis kalian harus menentukan kedudukan titik tersebut. Dia terletak di luar atau di dalam atau di luar Atau oh, pada nah, Sekarang sudah jelas, ini terletak pada lingkaran Langkah selanjutnya, kalian tentukan rumus yang sesuai nah, Rumus persamaan pada garis singgung pada lingkaran Jadi yang X e kuadrat itu kita jadikan apa? X kali X Bicara mengapalkan ya kita uraikan aja dari sini. Y X kali X itu adalah E kuadrat. Yang satunya kita ganti X1. Siapa X1? Itu yang pada lingkaran tersebut. X1 ini Y1. Y satu. J juga sama. Y1 kali Y. dan di sini kalau negatif, ya tulis negatif. Kalau positif, positif. Sedangkan yang pangkat 1 ini kita bagi 2. Kofisiennya. Lalu dibagi 2 ini juga dibagi dua. Jadi ini negatif 6 dibagi dua Menghasilkan negatif 3. X-nya berubah jadi X ditambah X1. Itu juga yang j kita bagi 2. 4 bagi 2. 2, y berubah tadi Y plus Y1. Ini plus 11 sama dengan, oh, jadi kalian gak usah menghafalkan rumus persamaan lingkaran dari singgung lingkaran pada titik yang terletak pada lingkaran jadi kita uraikan aja dari soalnya nah kalau bentuknya konik gimana X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat kalau bentuknya seperti ini sama, kuadrat ya kita pisahkan jadi X min A X min A ini jadi Y min B Y min B sama dengan R kuadrat Salah satunya kita ganti X1 Ini kita ganti Y1 Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bumai, bumai, bumai. ada yang tanya? Sariawan ya? Bumai, bumai. Oh, enggak Pak Oh enggak, ya? saya kira sariawan Nah, saya lanjut ya. Nah, setelah kita menemukan rumusnya, kita tinggal masukkan x 1 dan y1. x1-nya kita gantikan 2. 3 ini menjadi 2x. y1-nya kita ganti min satu. Jadi ini jadi plus kali min. Ini. y1 kali min 1. y1-nya kita ganti min 1. Dikali-ganti menjadi negatif. Ini min 3. Ini x plus. 2 kali j negatif 1 plus 11 sama dengan 0 Kita seberanakan Kita kalikan Negatif 3x ditambah 2x Jadi negatif x Ini ada dulu Ini ada 2 kali j 2 j Ini ada negatif j Maka sisanya adalah Kemudian konstannya kita atur, ini kali ini, negatif 3 kali 2, negatif 6, ini 6. kali ini, negatif 2 ditambah 6. 11, sama dengan 0. Seteranakan menjadi negatif 6, negatif 2, negatif 8 ditambah 8. 11, sisanya berapa? Positif 3, 3. sama dengan 0. Kalau kita kalikan negatif menjadi X negatif. Negatif Y negatif 3 sama dengan oh, Sama ya hasilnya ya. Dengan yang ada di GGBRA tadi. Sama ya. Kita buat seperti ini bisa. Tinggal di bola balik ya. Jadi kalau ini kita buat. Y di sini Ini kita tambah X Kita kurangi 3 Tambah X dikurangi tiga, Maka tinggal apa? Y sama dengan X negatif y. Sama ya Sudah pertanyaan? Sudah jelas ini? Halo? Jawab Pak. Paham ya? Ditulis? Atau diskon screenshot? Nah, silakan ditulis. sudah selesai tulisnya? agak cepat waktunya tinggal sepuluh menit. sudah saja ya, sudah ya ini ya. sudah. kita lanjut yang soal untuk soal yang kedua. Nah, ini salah satu persamaan dari singgung lingkaran. E kuadrat per C kuadrat 2 X plus 6 Y minus 10 sama dengan 0 Yang sejajar dengan garis 2 X minus Y plus 4 sama dengan 0 Jadi kalian disuruh menentukan suatu persamaan garis singgung Yang sejajar dengan suatu garis Jadi garis hinggunya harus sejajar ini nah, Itu nanti menggunakan rumus yang bergantian M Kita akan coba dengan biogetal Ya, pertama kita masukkan persamaan lingkaran-nya. Seperti tadi ya, kita ketikkan. E kuadrat ditambah Y kuadrat. Negatif 2X plus 6Y negatif 10 sama dengan 0. Kemudian kita buat garisnya. Garisnya adalah 2X minus Y. 194 sama dengan 0. Nah, ternyata garis ini mana kedudukannya? Memotong di dua titik pada lingkaran. Ini ya, sudah kelihatan ini. Ini garis yang diminta yang ingin sejajar garis itu sejajar garis ini di lingkarannya. Caranya ini ya, pusatnya 1,3, jari-jarinya akar 20. Nah, garis singgungnya yang sejajar ini. Kira-kira di mana? Caranya bisa menggunakan. Kita buat garis yang sejajar. Nah, kita tentukan. Ternyata ini. garis yang sejajar klik garisnya kemudian buat titik di sembarang lingkaran bisa di sini bisa di mana lagi kalau di sini bukan garis singgung garis singgung nah berarti ada berapa kemungkinannya yaitu ada dua garis singgung yang sejajar dengan garis ini persamaannya nanti ya Ini persamanya. Ini garis singgungnya yang warna merah. Ini yang menggunakan aplikasi Geogebra. Nanti kalian harus bisa praktek ini. ini harus tepat titiknya menyinggung lingkaran. ini kan tidak menyinggung, menyinggung itu harus harus dicari posisinya menyinggung nah sekarang menggunakan CAS kita cek tangan yang garis dan kalau ini melalui titik ini, melalui garis. hai, Kita... hai, siapa? Ini hai, garis F. hai, ya. hai, F. hai, hai, hai, Bersamaan dari sini, kita ketemu. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, ini nanti kita tinggal efek, kita buktikan dengan cara manfaat tadi. Di sini jawabannya adalah. Ada akar tiganya, ya. Ini gradiennya adalah akar tiga. Nah, ini jawabannya adalah akar 3 x plus 4 atau y sama dengan min akar tiga x plus 4. Jadi, kita harus menentukan titik singgungnya. Ini harus tepat, kita gak tahu posisinya gimana, titik ini. Sekarang kita klikkan. Tadi kalau ini menggunakan GeoGebra agak sulit. Karena kita, kita bisa menemukan titik posisi titik singkulnya. Kita cek dengan cara manual. Jadi rumus yang digunakan yaitu Y min sama dengan M kali x min a plus minus F maka m kuadrat ditambah hal semua ini ini adalah persamaan garis singgung yang bergradien m kita bisa menggunakan persamaan ini gradiennya siapa? Nah ingat di SMP dulu penentuan gradien kalau dia sejajar dengan suatu garis ax plus by C sama dengan 0 maka gradien garis yang sejajar garis ini adalah A per B tetapi kalau tegak lurus gradiennya adalah B per A A adalah koefisien X B koefisien Y Nah sekarang ini sejajar, A nya adalah 2, B nya negatif 1 gradiennya adalah Negatif 2 per negatif 1. Atau sama dengan 2. Pusatnya tadi berapa? Saya ingat pusatnya ini dibagi 2 ya. Ini juga dibagi 2. Kalikan negatif, dibagi negatif 2. 2 Maka hasilnya adalah 1, negatif 3. Kemudian kita tentukan jari-jari. Jadi pusat kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikurangi konstanta. Konstantanya di sini adalah negatif 10. Akan didapatkan 1 kuadrat 1 ditambah 9 min negatif kali negatif plus 10 jika didapatkan akar 20. nya akar 20 atau 2 akar lima tak sederhanakan tak sekarang tinggal masukkan ke sini kita persamaan garis itu yang dicari adalah Y min B B nya adalah negatif tiga maka berubah jadi plus M nya adalah dua X min A nya adalah satu ini A ini d. plus minus R2 ada lima maka M kuadrat plus 1. M nya 2. 2 kuadrat ditambah 1. 4, 5. Kalikan 5 ya. Kali itu jadi 10. 10. Jadi persamaannya adalah j plus 3. Sama dengan 2 kali X. Minus 1. Plus minus 10. Ini kan akar 5 kali 5. 5 kali 2. 10. Jadi persamaannya adalah. Kita sederhanakan Y sama dengan 2X. dikalikan min 1, min 2. Kita kurangi 3. Min 2 kurangi 3 jadi min 5. Plus minus 10. Nah ini ada 2. Kalau kita ambil yang plus. Maka y sama dengan 2X. Min 5 tambah 10. Plus 5. Kalau kita ambil Min. 2x minimal -10 jadi -5. Ini persamaannya. Ada pertanyaan? Kalau di sini beda ya, jawabannya. Ya. Oh so, ini ya, sama ya? Yang nomor 2 nah, sama ya 2X min Y sama dengan 15 2X min Y sama dengan min 5 oke ada pertanyaan ini nah ini yang tepat pasti ini bersamanya adalah 2X min Y sama dengan 5 dan 2X min Y sama dengan 5 ada pertanyaan? Halo? Nah, bagaimana menentukan titiknya di sini supaya nanti pas Kita bisa pakai ini tegak lurus Jadi titik singgungnya itu pasti tegak lurus dengan Garis yang kita cari tadi, yang sejajar dengan ini Nah, ini tegak lurusnya di sini Oke cara yang paling mudah tidak harus menggeser tapi kita tentukan garis yang tegak lurus dengan garis ini dulu kalau sudah menemukan nah ini adalah titik ini tegak lurus sudah ada pertanyaan sudah paham ini halo paham ya ada pertanyaan ada pertanyaan saya lanjutkan contoh yang ketiga yang di luar silakan tadi di screenshot ya. contoh yang ketiga, nah ini persamaan lingkaran berada di luar. Jadi kita cek dulu seperti tadi, kita masukkan 0,4. Kalau kuadrat 4 kuadrat ternyata lebih besar dari empat. Jadi titiknya di luar kalau di luar ada dua metode ya. Yang pertama menggunakan persamaan polar. Di persamaan polar ini agak panjang. Persamaan polar itu sama dengan persamaan garis pada lingkaran. Jadi yang dimaksud polar itu adalah garis yang memotong di lingkaran di dua titik. Nah, titiknya siapa? Yaitu garis singgungnya. Titik singgungnya nanti ini titik polarnya ini namanya titik singgung. Titik yang di luar di sini. Jadi garis yang melalui titik singgung berdua garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran itu namanya garis polar. Ini polar. Persamaan polar kita misalkan x 1 ini X e kuadrat jadi X1 kali X. Ditambah Y1 kali Y sama dengan 4. Kita masukkan, titiknya adalah 0,4. Maka ini 0, ini 4, Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 bagi 4, 1. Kita sudah menemukan titik polarnya yang pertama. Tinggal mencari X. Kita masukkan ke persamaan lingkaran jadi X kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 4. Atau X e kuadrat sama dengan 4, kita kurangi 1, kurangi 1. Kita jadi X-nya adalah plus minus agar tidak ada 2. Ya. Jadi persamaan garis intinya adalah melalui titik pada lingkaran yaitu agar 3,1 dan negatif agar 3,1. Sekarang kita masukkan ke persamaan polarnya tadi x-nya diganti akar 3 y-nya diganti 1 Y1 y sama dengan 4 kalau yang ini negatif akar 3x plus y sama dengan 4 ini yang menggunakan persamaan pola nah, ada menggunakan rumus kuasa di rangkuman saya yang kemarin saya posting itu ada Nah, ini cara buat, menggunakan titik kuasa. Kuasa itu apa? Itu persamaan lingkaran ini kita nolkan dulu. Jadi, E kuadrat, x e kuadrat negatif. X-nya kita masukkan, dan Y-nya kita masukkan titik yang di luar ini. X1, ini Y1, setiap titiknya kita Jadi, ini harus dinolkan dulu, setelah itu, dan -kan. Kita masukkan, kuasanya berapa? Tiga kuadrat, 4 empat kuadrat 4 16 empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, a kali y 1 puluh A empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh pusat lingkarannya adalah 0,0 minus R akar kuasa dibagi X1 min A kuadrat dikurangi R kuadrat ada ini rumusnya jadi rumusnya ada di postingan yang kemarin rangkuman itu Yang saya kirim via kalau nggak salah ya. Belum masuk di sini ya. Saya cari persamaan lingkaran. Ini sudah saya post kirim di grup kelas, kalau tidak salah, bersamaan ya. lingkaran. Ya, ini kita menggunakan persamaan lingkaran. Nah, ini garis singgung yang di luar. Nah, titik kuasa gitu, ya. Nah, rumus ini kita menggunakan rumus di kuasa. Tadi, x1 a kali y1 -B plus minus R bersamaan kuasa. Jadi X1 minta kuadrat meter min kuadrat Ini yang kita kenakan. Nah Kita kembali ke sini. Kita masukkan X1. Ini X1-nya adalah 0. Y1-nya 4. Pusatnya adalah 0,0. R-nya adalah 2, akar 4. Sehingga ini nilainya 0. 0 dikalikan ini. Ini 0, min 0, di satunya 4, min 0, plus minus R-nya 2, kuasanya adalah 12. Dibagi, teks 1, 0, min 0 kuadrat, R, angkat, so, R-nya adalah, R kuadratnya adalah 4 ya, 2 kuadrat. Jadi M nya sama dengan, ini 0, tinggal apa? Plus, minus, 12 itu adalah 2 akar tiga dikali dua jadi 4 akar 3. Ini negatif 4. Jika didapatkan M sama dengan, saya kasih garis saja. M sama dengan plus minus akar. 3. Plus minus dibagi negatif dan tetap plus minus. Maka persamaan garis singgung yang dicari tinggal masukkan rumus Y Y1 M kali X X1 Y1-nya adalah 4 M-nya adalah plus minus agar 3 dikali X min 0 Maka hasilnya adalah Y sama dengan plus minus agar 3X. Kita tambah 4 tambah 4 ya, selanjutnya minus ada 3x eh, plus 4 sama ya hasilnya ya. ini kalau kita jadikan seperti ini ya sama oke ada pertanyaan halo halo ada pertanyaan baik waktunya sudah cukup ya tinggal 6 menit nah tugasnya jangan lupa ini ya tugasnya ya Di kalian Bentukkan persamaan garis singgung Yang melalui titik 5, ini dia ganti aja 4,0 Pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat Sama dengan 4 Ini Cari Secara manual Seperti yang saya jelaskan tadi Dan menggunakan Aplikasi Geodebra. Jangan lupa nanti di direkam ya, saat menggunakan Geopetra. Jadi, seperti itu, Jadi, kalian melakukan kegiatan ini. Oke, ada pertanyaan? Itu bekasnya. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tutup ya. Oke. berupa tugasnya email. Email Mas apa tidak hari ini? Kita kok ada suaranya. karena masuk ya hari ini. Ini tugasnya silakan yang tadi terlambat bisa mengikuti di rekaman ya.